di channel youtube lasar entertainment ini mengunggah sebuah postingan video vlog terbaru para yang bikin ngakak banget perhatikan deh tuh papa bilar bunda lesge malah tidur di kamarnya abang L Masya Allah banget ya Pokoknya kalian wajib langsung nonton Yang belum menonton Langsung saja ke channel Youtube Lasar Entertainment Karena keseruan malam hari ini sudah disuguhkan Lewat vlog terbaru Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat dia ya, perhatikan ada info himbauan juga untuk warga konoha kali ini dari abang underscore L. Disimak di kalimat yang diposting. Bisa nggak kalian jaga nama baik idola guys? Jangan apa-apa komen, postingan apa, komen apa. Selagi mereka nggak nyenggol kalau nggak suka ama yang dipostingan indosiar, cukup diam. Jangan apa-apa komen bawa-bawa leslar bikin malu aja imbawa nih untuk warga konal semuanya yuk sama-sama kita harus menjadi fans yang baik harus menjadi fans yang selalu positif kita harus menjaga nama baik idola kesayangan kita mudah-mudahan ya kita semua tetap support karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Pilar kita lihat juga di kalimat komentar di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Alfian underscore ini mengatakan Betul Min, jadi fans yang cerdas lah dan jangan kepancing sama head comment Dan jangan percaya sama profil ya, walau pakai profil Leslar Belum tentu dia admin Leslar Bisa juga dia duri dalam daging, makanya jujur aku gak gampang Walau-wau pakai foto profil Leslar Bisa jadi dia musuh dalam selimut yang menyelinap dengan pakai profil Leslar Tuh hati-hati juga nih persahabat ya, dengan akun-akun yang mengatas namakan Leslar kita selalu mensupport yang terbaik aja buat idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga perselbatt ya. Ke gambar selanjutnya. Ini ada momen spesial, vitamin bahagia dari Singapura. Foto Lesti Bilar barang fancy yang ada di sana, Allah banget ya. Penampilan idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian dengan kesederhanaan budaya Lesti tapi terlihat sangat cantik dan elegan. Kita simak, persahabat, ya, di kalimat komentar. Dari Astria ar mengatakan, Bunda Lesti, tampilannya sederhana banget, tapi cantik, ya, mana kayak belum punya anak. Wow, seperti belum punya anak, tuh, Bunda Lesti. Penampilannya, luar biasa, Masya Allah. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, ke komentar selanjutnya. Dari akun Step87Miki, mengatakan, Bilar ama Dede, kayak pacaran, ya, kelihatan masih kayak SMA. Insya Allah, banget ya. <laughs> Support dan dukung yang terbaik ya untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, bersahabat, siapa yang sudah menyaksikan vlog Kang Arman? Ini vlog yang sangat luar biasa juga, apalagi di momen saat Kang Arman ini bertanya kepada Papa Bilar. Dua kata buat dua orang ini sambil memperlihatkan dua foto. Ada Abang El dan Bunda Lestek Jorang. Tentu jawaban Rizky Bilar memang luar biasa. Jawaban Papa Bilar, segalanya buatku. Masya Allah banget keluarga itu selalu menjadi nomor satu untuk Rizky Bilar. Kita bangga, kita bahagia sekali melihat Papa Bilar selalu konsisten. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi imam baik untuk keluarga kecilnya. Amin. Di postingan ini pun persahabat ya, tentu banyak sekali respon yang positif diberikan oleh Leslar Lovers Dari akun eka.perlian mengatakan Masya Allah untuk kalian bertiga dan untuk penggemar Leslar Lovers Mewek dah ditambah cuplikan Leslar katanya itu Semuanya ikut menangis ya saat mendengar jawaban seorang Rizky Bilar nih Masya Allah luar biasa Segalanya buatku Itulah kalimat yang disampaikan Yang diutarakan langsung oleh Rizky Bilar Kepada Kang Arman Kita lihat juga komentar selanjutnya Dari akun dia serikan Kandi Villa. Masya Allah Papa Bi itu laki-laki yang selalu konsisten Dengan kata-katanya Kalau diperhatikan dari semua apapun yang dia katakan Tetap sama dalam hal positif Bes suami juga papa Masya Allah, kita bangga punya idola yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa Seperti Rizky Pilar dan Lesti Kejora Kemudian juga persahabat ya perhatikan kita mampir ke fashionnya Abang Fatih sepeda yang dipakai oleh Abang L ketika Abang L tentunya berada di bandara nih ya, persahabat ya Harga sepedanya bukan kaleng-kaleng, dibantrol 5.250.000 rupiah Masya Allah banget ya, berkah selalu, barokah selalu untuk Leslar Semoga rezeki idola kesenangan kita, nular ke kita semuanya Amin, iya Robot alamin Masih menunggu kabar baik, serta cedukan vitamin terbaru di malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.